Assalamualaikum guys, halo guys, oke okay guys, ketemu lagi di Aspin Marine Official. Oke okay, untuk video kali ini kita akan membahas seputaran video-video yang lucu, yang ngakak, yang dimana video ini adalah video kurang diri. Oke okay guys, sebelum itu, sebelum kita lanjut, musiknya kita kencangkan terlebih dahulu. Oke. Okay. Yes. Hmm, oh, ini musik jazz, kita pelan-pelan saja karena ini musik jazz, kita pelan-pelan saja oke okay. oke okay. kita pelan sedikit musiknya oke, okay, kita lanjut dengan bahasa kita ini adalah video, sebuah video yang sangat-sangat membuat kita ngakak dari cerita video satu ini adalah dia mencari sebuah teman temannya hilang dan dia cari dan ketemulah sama temannya dan dia ajak temannya makan nah oi kemana lah kacokku itu bakal ku gomak kau oi dibi kau tamun de kau nah oh, bukan ca oh. aku lah keliling nyari kau supaya mangangen iko ngangen iko ya yes. sama oh, diba mano payo milaku payung na biji mato mu kancau hmm, itu lapuk jadi ngajak tadi nyuruh makan pempek kau nak makan apa kemana biji utak mu ya Allah biji Oh ya, ini video dari teman kita sendiri ialah Agiman, Agiman, Helmi, Muhamda Nama Facebooknya itu nama Facebooknya, nama Facebooknya itulah Agiman, Helmi, Muhamda Jadi uh, Agiman ini mempunyai sebuah channel YouTube juga, kalau tidak salah namanya Agiman, Agiman apa kayak itu kan? Nanti saya tampilkan di sini. Oke. Okay. Jangan lupa di-subscribe video, ah videonya. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube-nya Agiman ini, teman kita sendiri dari Rengas. Oke, okay, kita lanjut lagi video yang selanjutnya. Oke, okay. next song. Ah. Kita kecilkan dulu. Oke, okay. ini video selanjutnya adalah salah satu video dari saya sendiri. Oke okay, video ini berceritakan tentang gimana mana bibi ini bibi bibi ini ya. Kalau kami menyebutnya bibi bibi itu ya ialah Mbak ya empat yang di mereka ini lagi asik perjoget, perjoget. dan di sana ada sebuah biduan. biduan yang lagi ingin mendapatkan saweran uang daripada kalian penasaran ini dia videonya <SILENCIO> ini next video lagi guys video selanjutnya ini ialah berceritakan tentang video saya lagi guys masih berkaitan dengan acara pernikahan dan video ini Menurut saya, uh, awalnya sih tidak terlalu mengharap saya mengeditnya Tapi, lama-lama uh, saat saya menuangkan ide saya di dalam kedua Dalam sebuah... Uh, <coughs> menuangkan sebuah ide dalam sebuah... Uh, saya mengeditnya menuangkan sebuah ide Maksudnya, menuangkan sebuah ide dalam sebuah uh, video tersebut awalnya sih saya nggak kepikiran bahwa ini membuat video itu dalam bentuk semacam nantilah saya kalian uh, maksudnya nantilah kalian bisa lihat videonya karena nggak kepikiran kami akan uh, berbincang dengan saudari si A ini kita sebut saja ya. videokan dia saya rekod dia uh, saya bertanya kepada so si A ini bertanya mm, Oh, your name? My name is buah buah buah buah buah buah buah buah buah guys. buah buah buah buah buah buah buah buah buah Bapak Okay. Perempuan Icha itu, oh Icha, Pak. Icha, ya. Bapak, sampai ini menyesalkan sekali Pak. Oh. Iya, Pak. Bapak pernah mandi sampah? Bukan, Pak. Oh. Game over. Pak, oh, saya teman melihat-lihat saja, Pak. Oh, Tapi ya, di sini apa. sampai di sini sekali, Pak. Hmm. Hmm. Sangat menyesakkan sekali, Pak. Bapak pernah foto dengan sampah? apaan oke okay guys maaf tadi ada suara yang mengganggu sedikit guys itu suara air pancur <laughs> dari aku saya guys back sangat membuat kita sebuah semangat guys sampai ketemu lagi guys di video selanjutnya jangan lupa untuk nonton video ini sampai habis guys dan jangan lupa juga guys untuk tetap stay di channel youtube saya guys karena saya akan beberapa konten yang menarik-menarik konten makan konten pernikahan teman lah, konten uh, film lah atau konten blog semacam itu jadi video ini relu tidak ada <guluh> yang namanya satu konten jadi semua jenis konten yang menurut saya bisa saya kerjakan, bisa saya kerjakan guys nah walaupun ya itu sendiri dan kadang dibantu juga sama teman-teman dan lebih banyaknya sendiri tapi tetap semangat guys oke oleh sebab itu saya ucapkan terima kasih guys thank you for watching video dan terima kasih untuk semuanya guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Musik.